Happy to English with happy in this course one Nah, kalau yang kemarin kemarin Miss Adinda udah ajarkan tentang simple present in the positive sentence Especially in verbal sentence Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menyusun kalimat ketika negative sentence in simple present nah sebelumnya kalian harus tahu dulu nih guys yakni rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb one plus object. nah when do we use to do or does? remember as I told to you bahwasanya subject ketika she, he, it, name of person or singular noun kita menggunakan tambahan s atau is maka auxiliary does digunakan untuk she, he it name of person or singular noun sedangkan di sisi lain kita menggunakan do untuk subjek i you they we nah teman-teman juga harus tahu nih do not kalau kita singkat menjadi don sedangkan does not kalau kita singkat menjadi doesn't jadi jangan bingung ya nah sekarang kita lanjut ke contoh i don't know you kita analisis bersama nih guys i sebagai subjek Do not merupakan akseleri berupa do plus not Because subjeknya adalah I maka kita menggunakan don Sedangkan now adalah verb satu Dan you adalah objek. So, the Indonesia is aku tidak mengetahui mu I don't know you Oke, okay? understand guys? Nah, sekarang kita lanjut nih ke contoh yang kedua nih Yakni you You don't bring a book You don't bring a book. Kita analisis satu-satu nih. You sebagai subjek Don't sebagai auxiliary has not, yakni do has not. Kemudian verb satunya adalah bring dan objeknya adalah a book. So di Indonesia is kamu tidak membawa sebuah buku. Nah jadi the conclusion ketika subjeknya you dewi maka auxilarynya menggunakan do not ketika negative sentence. Oke. Okay. Sedangkan contoh yang she he it, mengapa dia harus menggunakan doesn't? Remember, karena she he masih kecil. Jadi dia suka minum es. Untuk itu, aksirnya perlu tambahan es, yakni berupa das. Contohnya nih, she doesn't like you. She doesn't like you. Dia perempuan tidak menyukaimu. She sebagai subjek sedangkan doesn't merupakan akseleri berupa does plus not. Like merupakan verb satu. You yakni objek. Kenapa like nya verb satu? Ya karena es-nya sudah ditambahkan di akselerinya. Oke okay, Nah sekarang kamu sudah mengerti bukan Cara menyusun negative sentence Ketika simple present Seperti biasa nih Untuk mengecek pemahaman kalian Ada baiknya kalian mengerjakan Soal berikut ini Nomor 1 Translate my sentence to English Misinda campur ya Untuk yang positive sentence dan juga negative sentence Oke okay? Tuliskan di kolom komentar tentunya Nomor satu nih Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Nomor dua, aku tidak menyukaimu. Miss Adinda suka kamu. Miss Adinda suka kamu. Miss Adinda tidak membencimu. Badan, see you next time guys. Jangan lupa ya dijawab di kolom komentar. Kita lanjut ke interrogative sentence. Bye bye.